oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng doang, bagaimana cara mengatasi game pada emulator Cemu yang burem ya, jadi mungkin kalau gamenya ini contohnya mungkin Toilet Princess gitu ya, tapi gambarnya itu buram di monitor kalian dan sebenarnya untuk cara mengatasinya kalian cukup tinggal naikin resolusinya ya untuk gamenya, nah tapi untuk Cemu ini kalian nggak bisa langsung uh, pukul rata gitu untuk naikin resolusinya jadi ini cuma per game dengan grafik packs gitu. Nah jadi kalian bisa klik kanan di game manapun yang kalian pengen uh, download gitu untuk grafik packsnya atau kalian pengen uh, tambahin untuk grafik packsnya, kalian klik kanan terus kalian cukup tinggal klik aja yang edit grafik packs gitu. Nah di sini kalau mungkin kalian baru pertama kali gitu untuk uh, menginstal game ini, biasanya di sini nggak akan ada gitu untuk uh, pilihannya ya atau opsi kayak gini nggak akan ada jadi kalian cukup tinggal klik aja yang download latest community graphic packs gitu ya dan ini sih kayaknya graphic packs ini cuman semacam codingan gitu ya jadi bukan uh, file yang gede jadi kalian nggak harus khawatir kalau kalian memang pengen download graphic packs ini walaupun ya kalian misalnya pakai hotspot hp gitu nah jadi kalau kalian uh, download latest community graphic packs di sini kalau kalian klik nanti di sini akan otomatis gitu ya untuk uh, mendownload gamenya gitu ya bahkan semua game sih yang saya tahu gitu uh, semua game ini kalau kalian nggak uh, dari yang klik kanan tadi ya, kalian misalnya ke yang option itu, nanti akan keluar semua game yang bisa dijalan di CMU gitu. Cuman kita kembali lagi ke sini, dan di sini kalian cukup uh, cari aja biasanya yang uh, opsi kita Fix gitu ya, dan di sini akan ada uh, opsi resolusi ya biasanya gitu. Nah kalau kalian misalnya uh, untuk natifnya gitu ya, setiap game itu kan beda-beda ya, ada yang 900p, ada yang 720p. Untuk Twilight Princess yang uh, HD ini adalah uh, 1080 untuk natifnya. Cuman kalau kalian pakai monitor 4K misalnya. Ya, ya nanti gamenya bakal kelihatan buram ya. Kalau kalian main di resolusi 4K gitu ya. Untuk monitornya. tapi untuk uh, gamenya adalah 1080 gitu. Jadi kalian cukup tinggal cari aja yang sesuai dengan monitor kalian gitu. Biar nggak buram biar tajam aja sih kelihatannya gitu. Untuk 4K adalah 2160 ya. Untuk uh, mungkin 2K 1440. Kalau kalian pakai monitor 2K mungkin... Uh, cuman saya pakai monitor 1080 jadi saya pilih yang 1080 gitu dan uh, sebenarnya sih untuk saya ya untuk 1080 masih jalan gitu cuman kalau kalian misalnya pakai monitor 4K itu otomatis bakal jadi lebih berat untuk gamenya gitu karena ya Maksudnya lebih beratnya karena ya resolusinya lebih tinggi ya Jadi kalian harus punya graphic cards atau mungkin GPU atau VGA yang lebih bagus gitu Mungkin kalau kalian pengen main di resolusi tinggi Misalnya resolusinya mungkin pengen 21 banding 9 gitu Ada juga nih di sini 21 banding 9 gitu Kalau kalian mau coba silahkan aja Cuman karena saya nggak punya monitor 21 banding 9 Saya pakai yang 1920 delapan 1080 atau 16 banding 9 ya Nah setelah itu kan bisa langsung exit aja sih Dan udah gitu kalian bisa langsung main aja gamenya dan kayaknya sih untuk videonya gitu doang untuk tutorialnya um, gak tau juga sih tutorial atau bukan karena kayaknya kebanyakan ngobrol ngobrolnya ya dibanding tutorialnya karena untuk tutorial gampang banget tinggal kalian uh, klik kanan terus edit ke graphic packs kalau belum ada itu atau mungkin kalian baru pertama kali download semu tinggal kalian download aja gitu ya yang latest community graphic packs gitu atau ke option uh, yang ke graphic packs di paling yang kedua gitu dari bawah kalau kalian uncheck di sini ada berapa nih, mungkin ada sekitar 50 ya, 50 game mungkin, kayaknya sih, walaupun saya nggak hitung uh, secara manual ya, kayaknya sih sekitar uh, 50-an game yang bisa disupport dengan uh, graphic packs ini, mungkin untuk Wii U sendiri gamenya kayaknya lebih banyak, cuman yang ada graphic packsnya adalah yang segini gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, kayaknya uh, memang lebih banyak ngobrolnya ya lebih banyak ngomongnya dibanding tutorialnya dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan next for bye-bye